Jadi hari Hadi. ini Ulang tahun Kakak Launa yang ke... Enam! Gimana kak? Senang umur ya. Senang Umur 6 tahun emang udah bisa apa aja sih? Bisa, gambar bisa. bisa apa aja? Bisa Gambar Bisa sepeda bisa. bisa gambar Bisa di sepeda Terus wow. bisa ngevlog, uh, nge bisa mandi sendiri, terus bisa apa ya? Pakai baju sendiri, pilih wow. baju sendiri, bisa bersih-bersih mainan sendiri, udah bisa bantuin mama nyuci piring, juga udah bisa ya tahu kemarin. Terus jagain dedek, main bareng sama dedek ulang drama. Kakak, selamat ulang tahun ya. Iya. Gak terasa kamu udah umur enam tahun ya. Iya. Cepet banget. Padahal kemarin masih. Ini udah bagus yes. banget. Nak nik nak nik nak nik. Nah, masih nak nah, Sayang bapak nih. Sayang mama. Nih. Yang lucu banget. Besok latihan. Kakak Una, tatian apa? apa Tekun loh sama papa ya Kalau Kakak -kaka Una umur 6 tahun tuh udah mandiri banget hmm. Udah belajar baca juga udah bisa sedikit-sedikit Terus berhitung juga udah pinter Bahasa Inggris juga udah pinter, pinter. Pokoknya udah hebat deh Udah mandiri, ini Pindiri kata kakak mandirinya mandirin untuk ini 6 tahun Oh, enam. Una punya doa enggak doanya apa doanya senang bersyukur oh, sama senang, sama -senang. Bahagia. Ya. bahagia terus Oh doanya pengen Una terus bahagia dan terus Persyukur. jadi anak yang pintar dan bersyukur ya hebat banget hmm. terus Kuenya mau dipotong kapan, besok atau sekarang? Kapan? Mau tiup lilinnya? Iya, ayo! Oke, kita akan tiup lilin. Oke, lilinnya udah dinyalain. Ayo kita nyanyi happy birthday untuk Kakak Luna! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! To you. Happy Iya belinya sekarang juga sekarang juga sekarang juga. Ayo. Terima kasih omong panjang umur sehat cerdas. Oke, okay, sekarang kita potong kuenya. Mau potong kuenya? Oke, okay. ambil pisau, Pak. Ambil pisau, oh, Dedek, tepuk tangan. Oke, okay, pisau jadi jadian. yang okay. Oke okay. Gimana? Yang situ, benar. Nih, dari pinggir dulu Pasangnya gini, Pak Nih Dah, jatuh Maka kasih siapa? Kasih Papa Siapa? Kasih oh, apa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Bapak, siapa? Bapak, siapa? Bapak, mau kasih ini ya? Papa ambil strawberry yang gede. Lagi satu lagi, potong. Eh? <laughs> itu bukan. Kayak ini, ini deh, yang ini deh. Hmm, dere-sasemi. Dere-tateni. <laughs> Enak tahu ini. Sponsornya adalah Papa. Oh iya, Una yang 5 tahun. Sponsornya Una. Kalau kurang tambah lagi, ini ya. mana? Ini Una. Nah, ini Mama. Oh ini Mama. Una yang ada namanya aja deh. Hmm. Hmm. Hmm, ini di dalamnya apa ya? Hmm. enak Tengok. banget. <tongan> ini enak banget. <tongan> <tongan> nah, ini enak banget. Ini enak banget. Ini enak banget. Ini Nah kalau udah gede mau jadi apa? main film hmm, bagus ini jadi sutradara atau mau yang main film mau hmm, film itu harus belajar acting kenapa kau enggak ya. pengen main film enggak pernah enggak enggak suka vlog suka ya enggak suka gaya di panggungnya Janjani oh, Enak banget, makasih ya kak Makasih kakak udah jadi anak pintar. Hmm, Mereka bintar Anak yang bintar Suka mandiri Terus suka belajar Inisiatifnya bagus loh Suka belajar sendiri Terus kalo orang Misalnya Bikin sesuatu salah Makanya Belajar larinya masih salah nggak apa-apa masih belajar kan ya? jangan menyerah ya